สวัสดีค่ะโนเกียนะคะวัน 2020 นะคะซึ่ง Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel 7 Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa ya, di saya akan membagikan lagi preset albumson buat kalian guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Kau terlalu bangun pagi. Untuk saya. Untuk kamu mau pulang pagi. <G unter> Oke lanjut ke preset yang kedua ya Oke lanjut ke preset yang ketiga Oke lanjut ke presiden keempat guys Jangan begitu ya kali. the lanjut ke peristiwa yang kelima ya. Oke, lanjut ke preset yang keenam, ya. Oke lanjut ke presiden yang ke guys yeah, Oke okay, lanjut ke presiden yang ke 8 Oke, lanjut ke preset yang ke-9. Ingat, bro, belum mati. Gue pasti coy, Ingat bro. Gue mati. mati, mati, mati Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-10. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 guys gagal jadi putih maunya hitam, hitam saja kalau terhitam Ta isinya itu Oke, okay, lanjut ke preset yang kedua belas. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga belas, guys. Oke lanjut ke presiden ke-14 ya. Oke lanjut ke presiden ke-15. Ke ke <SILENCIO> okay, lanjut ke preset yang ke-16 Oke lanjut ke presiden ke-17 <SILENCIO> Oke lanjut ke presiding ke-18. <tuh>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 Nah, jika kita bermain di hutan bertemu dengan ancaman, maka jangan panik. Ingat, dia maju, kita bunuh. Oke, lanjut ke preset terakhir, yaitu ke-21, guys. <risas> <ini dia. comender> Oke okay guys mungkin segitu aja Presetnya ada 21 guys ya Jadi untuk link presetnya ada di deskripsi Dan pin komentar paling atas guys ya Oke okay dan sampai jumpa di video selanjutnya